Oke, okay. wah, are you ready? Ready. Let's go. Ini dia. Waduh. Ah, here we go. Saatnya di teror. Aduh, blok. Lompar mang. Aku ini masih panas cok. Udah lama Waduh. Nah balik lagi sini Senter? Loh! Uiyoh oh Eh balik balik Di lemari itu kan? Mungkin Sini kan? Coba cek Gak kate aning Bukan inventory mana sih? 123 Bukan itu Iya cuy ki 123 ada banget yang untuk buka inventory. I. Ada kok. Oh, i, i i i. Eh, i i i. i. Oh, iya dong. hati Baru tahu. Ada backpack ternyata. Ini nih. Ini aja sini ya. Enggak ada. Dalam oh, ini dalam ini ya? Ruangan ini? Enggak ada, enggak ada. Cuman almond milk, nah. ambil, ambil. Sial Oh iya, kita harus ada almond milk, Al iya, almond milk. Kemarin mati gara-gara sinting ya. Iya. Menjadi... Eh bukan, bukan ke sini, Cok. Sini, sini. Di Sini kan kita buka pintu yang depan ini loh, waktu awal. -awal. Tapi kan takutnya dikejar nih. Kita belum dapat. Tidak, apa Cok. Apa lagi. Yang penting almond milk. Kemarin kita mati gara-gara sinting enggak minum almond milk, jadi gili. Tapi center Kak butuh banget sih ini terang cok apa enggak butuh banget hmm. nah, ini senter nah, ada, ada eh, ada Oh ada-ada energi bar eh senternya kek Hai matamu senter enggak ada senter ini ada aku loh apa? Uh, ini senternya bisa ngebutain musuh yakin ngomong iya Saya saya nonton soalnya Ah, ini nih Hai flashlight baru di sini ada Udah, udah, ayo, ayo kemana ya? Kita aku ada energi bar jadi aman sih, kayaknya Cari almond milk dong, cap, cara lihat statistik gimana? Ih, oh, I itu backpack anjing ya? Itulah yang lagi, oh. kan, ada otak kita. Kita lihatin aja. Oh iya, sanity ya, sanit ya. Hmm. Kalau energi giber oh. nih buat apa jadi? Oh. Lari Ju Ju lari Ju. Ju Ju Ju Ju. Pol pol pol pol. Kau nyegalangin. Woi, <todoh> <Yeah. todoh> bajingan. Ngalangin itu. iya Tidak es lawan gitu Iya, kenapa orang Oh, pelan-pelan. Anjing hilang mana? Kita halo tuh gimana dah? Tuh ada merah-merah tuh kenapa? Tutup, tutup. Tutup aja udah. Udah, sumut. Tuh merah-merah. Lihatlah. Kenapa apa deh gue? Oh, ini ada yang jebol nih. Oke. Okay. Enggak ada anjing yang akan mengejar kita sih. Coba ada al almond milk gak sih itu. Situ, situ letui. Eh, di hutan nih. Buntu. Di sini ada ruangan sih. Jangan buka di ujung sana ya, ujung kiri jangan dulu. maaf Soalnya ada anjing. Tahu ya, dari mana kan? kamu? Saya nonton YouTuber. Dasar. Lu banget kamu, bang Saya bosan loh, saya pengen lihat orang YouTuber main game ini juga. Cita-cita cita, siapa? ingin menjadi youtuber. Nanti lah. Jo, jang jangan nongol dulu Jo. Ada anjing. Wah. Aku mau ngitung-ngitung ini. Oh sientil. Mana lagi ya? Tanya gua. Yang nonton YouTube pasti lebih tahu. sih kayak, ayo ayo. Beda. Oh, emano? Mana anjing? Aduh, dalam sana. Tapi di sana cuma muter-muter doang. Sana kan? ada apa -apa kan? Gak ada, buntu buntu, buntu buntu. Apa ini? Sini ada apa? Nanya aku. Kamu oh. ah, kan yang nonton YouTube? Wow, saya nonton gameplay orang aja. Saya bukan orang yang mudah mengingat, mudah lupa saya. Sekarang apa ya jadi? Tuh ada? Cuman ngidupin ngirupin saklar. Bakomano, nah, oh itu nah, jalan aja. Saber dong, sabar dong, sabar dong. Pintang stay calm, udah stay calm. Kemudian? Oh nice, ini ada kertas nih. Kertas, tuh baca. Oke. Okay. Ter. Oh is. Sabar, wuih. Gak ada, gak bisa dibaca. Ini. Oh ini ya? Eh ini kocak. Oh ini yo. Bacaan. Blind eat and run. Oh oke. Okay. Oh berarti ku koe apa Nih anjing ya atau apa? anjing anjing lah kok mana? oh ini nih you ready? i'm ready sini kau woi itu itu oh ayo jo jalan jo abar cek buka, buka pintu, ya? pintu, buka pintu, buka kobe, pintu kobe kobe, kobe. Mana, mana ya ya hilang anjingnya hilang oh, ini kublo ini ini Inilah, ini nah belakang oh, belakang no, no, no. kawan woi WIH KESETRUM KESETRUM Bentar bentar Mati ga? Oh man Oh bloody hell Ah ada. Gwano juju Mati Oh fuck! Solo, orang saya, waru. Ah, harus berusaha. Bersabar ya, eh, dipanggil. Ya. Oh my god! Uh, I'm so scared oh my god what, this this mother oh fuck dude. oh man i can do this fuck fuck fuck the yes, inside needy Almond, oh ini barnya nih, tuh oh. <tuk> apa, apa, oh, bisa apa, ya ada yeah, main sendiri nih. enak Post up dia bisa maju dikit. Oh, cuk, waduh, waduh, bohong, duo moment lah. Bahasa mana? Berapa? Maksudnya, teleport saya ya? Udah ngapain? lu balik lagi, lanjut, oh. lanjut. Malah bingung deh. lu harus teleport kemana ini, karo? Halo, nah, ini saya, aja ya? Sabar balik. Aduh, saya takut banget. Mama, oh, hello. Uh, aku ya matamu momo... tahu, ui yue mogus, susten ding ding ding ding ding ding ding ding ding Uang, aha Aku mati ke setrum. Nice, Samo tuh uh, ini ya trumnya. Oh sos. Aku tadi ke setrum. Kalau lewat sih. Orang liat belakang gimana coba? Wah, bukan sini. Ini balik lagi. Balik lagi dap. Ini. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Oh boy. Tidak mau Leo ini loh Oh lagi nah. Ya, ya telepon, emang pendek tempatnya Eh Oh hampir weh Sentry, sentry Cepuk looting kali ini anak ini ada jejak kaki. Orang yang mana? kau nggak pada senter? Ini senter kocak. Hah? Senter. Oh, oh dia. ya, oh, dia. Oh, dia Oh, mati. Di depan pintu lo, bajingan. kira lo. <laughs> Tapi tadi aku nyari kau tidak ber senter. ya lah hehehe ngapel ada pintu leh leh oh man apa oh, sana? kenapa? oh ambil ambil itu ambil dulu kate center oh ada pintu ayo sini dulu beh nah, harus tutup dulu okay. kosong sinar sinar kosong kabar-kabar agak, agak jaga jarak agak jaga jarak aga sini tuh sijo masuk, sijo masuk-masuk oh, aku masuk yang sebelah ya Udah bisa aja, sempit sempit sempit sempit ya, aku masuk sebelahnya. Aku duluan naik keluar ya. Iya, iya, aman, aman. Udah, udah, aja lah. Yakin kok masih ada song? Iya, dia ngejar aku sih. Mau nah, masuk aja, masuk, masuk, aja, buka masuk lagi aja. Buka aja, Buka aja, mau aja. aja. Buka aja, pintu. Nah, nah, buka, udah, udah, tutup tutup Masuk dada, lari dia, lari dia, lari dia, dia, ayo dia, lari, dia, dia, dia, dia, dia, ini sini, jo, oh. sini, jo, sini, Ju. Agor-agor, agor-agor, agor-agor. Agor-agor, Taruh, taruh. dan tutup. Ini saklar. Eh. Tunggu oh, press. Oke, okay, oke. Okay. Awas. Uh, oh, ini. Oh, isi, isi, isi. Apa labak? Anjingnya cahaya masih ada ini. Eh. Oh. Napol. Nah. Dah. Sabar tiga dua eh sabar anjing. Ini ada fan. Hilang sih. Oh balik topat tadi lah. Iya. Hah. Yeah. <coughs> awas. Oih awas awas. Be careful be careful. Ngapoi ih? Ya kan nak balik. Oh, oh iya. Ngerayang mana ini? Tidak oh. tahu. Dia yang sana, dia yang ngestak, dia yang nge woi woi sapa sapa ayo ayo joo sapa sapa lari dulu lari dulu bentar sini seniti aku lho seniti aku lho seniti aku lho aku minum dulu gasp ada lagi yes seperti ini. ada lagi waduh oh, banyak dong no. itu pintu ya kiri kanan kiri kanan pintu pintu lurus, lurus, lurus lurus kanan sini sini sini sini lurus eh jauh buka jauh pintu joo ya? Voilà. Ini ini ini. Dijauhin. Tidak, enggak apa. Sini, cu. sini. Sini, Cok. Sini, Cok. Woi. Sini. Bukan sini. Lah. Bukan nah, sini, ya. Kiri ayo, ayo. kanan. Loh, nah. pintu ya sini, Cok. Oke, okay, sahabat, aku buka. Oke. Mau aja, Cok sudah Las, Aman, aman. Masuk, masuk, masuk, masuk. Masuk, Cok. Oh my god. Josnya. sabar amannya sini Canyo, bentar Jangan gegabah, nah, mana, mana Sebaiknya tidak gegabah dulu <tuh> Kita ngapain sih? Ajiiiing Gini banget Lemah-lemah oh, Ngapain disini Saya ingat aku ketundi gitu, kan Nge-pintu sini. Belum kebuka sih kok Gua lagi dong Generator Generatornya ada dua iko yang belum kebuka eh, Cari lagi, cari lagi We Yo, search again Hah? Aku nge-stuck Nge-stuck nge ya? apa? Nge-stuck, nge-stuck Nge-stuck apa? Ayo nge-stuck game nya Oh yuh, aku gak bisa Gak bisa ini, mati ke center Cuma bisa gerak by Ayo Nah, ulang ini apa? Aduh, jangan lah Aku bisa pencet-pencet yang lain sih, cuman gak bisa Interact sama center gitu hidup matiin atau ganti genti slot item nggak bisa. Aku aku. Alah, game yang nge stuck coy. Masih bisa saya aku goyang-goyang ini. Coba jokoy ke generator aja. Gak bisa ini gak bisa mencetak apa apa Aku hidup mati ke center ya gak bisa. Jadi ini ini cuma bisa gerak-gerak woi. Jalan-jalan bisa kan? Jalan bisa. Nah, ya tapi bisa. gak bisa interact coba lah ke Interact generator bisa bang. ke generator gak bisa dava denger dulu gak bisa aku pencet F buat pintu beda bisa. nge-close game ini nama. cuma gerak cuma gerak jadi aku badut harus, aku nih iyalah eh, close claim close game lah gak oh, bisa lang. aku mencet SC ya gak bisa ya yuk Infect, aduh lele gamenya nge-crash Ulang bintang, lagi... Bintang. Aduh... Lawakan macam apa ini? Apa cak bintang kakak? Hah? Nah. kate dia Kabur cahaya si, si. Lihat pintu kak ya? Ada anjingnya kaget Ya layak sini lah, lebih aman Ate kate aman Wah oh, terbuka buka nih pintunya woi Oh ini pintu KT yang teleport tadi. Oh ya, astaga mati mampir cok Eh, ini pintuin di sini ya. bentar bentar bentar Tangan aku nih agak berkeringat. No no no no. Entar no. nunggu gambar. Oh ah, oke. Okay. Ke mana? Sini sini. Sini di mana, Bang? Sini. Bukan sana, Oh ya, sini. Oh. Sumpah deh aku, kok udah pegang senter, Cok? Oh itu tempat ujung itu, eh. ya? Coba, coba, coba si, Enggak, enggak, jangan, maksudnya Kita balik lagi ke tempat batu-bata yang ngancur Sini Oh ini tempat kita gitu tadi Iya, emang tempat tadi, nih Wah, Cok, Cok, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar Penglihatan, penglihatan Aku nak gilo. Udah belakang kau, belakang oh, kau, belakang iya. Anjing, anjing Telak tuh iya. aku lagi buka pintu dong. Udah dikit lagi itu, Jo Udah berapa bisa lagi Ayo coba lah, ke pintu ke selanjutnya Sabar aku nih, ini itu, cowok jo. Bukan sana, Jo, pintu Lo usah niti, lo Aku gila Snake bar Snake bar untuk itu Ya eh, oh, sudah, cok. balik Jo Lewat pintu sana, Bjo Lewat pintu sana, bukan sana, bukan sana, pintu, pintu Pintu besi, pintu besi Pintu besi, pintu besi, pintu besi Pintu besi Habar, habar, ada anjing, ada anjing Masa lah, lari, pintu besi Sabar, Cok, dah bisa Barang kau, bisa, tinggal lari, Pak Ini? Iya Kemana, oh, mana Bukan, sana, iya, balik lagi sana Balik lagi Kini. terus, sampai ujung Sampai ujung, terus? sampai ujung Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, nah yuk ya, sana Itu tempat batu bata ya Batu bata yang ngancur Itu, itu batu bata oh. Ya sudah, so, lari baik kau tinggal, kau tahu kan jalan balik Tinggal lari baik tahu tapi, bukan dapak-dapak, ini nih, itu, cok, kate Energi drink Yoi, cepatlah oh, lari, aku... mangkunya kau Lari Ini larian, jeng Wih, ngapain yang muter-muter no. sana? Aku nyari nggak sudah lah habis kiri kiri lari. langsung lari langsung ke gerbang ini iya nah terbuka kan, deh di kanan ya di kanan kau ya bukan kanan kanan, no bukan sana, sana. sano kanan kanan kiri kanan kanan ke kiri ya nah terbuka let's go nanan nah mati aku cepat cepat cepat cepat cepat Sabar anjing. Nah, let's go. Nah, dah. Nice. Finally, ah, end of the nightmares. Wah, god ah, damn, we did it. We actually did it. We did it, guys. Jo sabar-sabar aduh Fulai. saniti aku ngerti oh kan bener tai tai mati Loh, aku buka. bentar lagi cari be. Cepulah. Aduh, ini nah ini ada ya Allah Alhamdulillah ini aja ada lagi aja. ambil lah Mana? Eh, aku yang ambil mana-mana ini aduh-aduh oh. oh. nyangkut anjing ke freeze, uh, freeze bukan anjing nyangkut bodoh Aku nge-freeze kaca. Oh. Eh, yeah, aku dulu, aku dulu pula. Woi, apa ini? Jus. Jus buat apa? apa ini? Oh, grand. Apa? dap ini dap kowe pegang-pegang, pegang, pegang. pegang, jauh, pegang. Jauh. Ini jus-jus juice, juice, Tidak tahu apa. Oh, buat speed, C. So. Temporary speed boost. Tuh, tuh, tuh, ambillah. Bisa di-drop. Mana? Ya? Bisa, mana? Mana itu? Oh, nah, yuk, nah, yuk, anjing, yuk. E -e, dia <laughs> Sumpah ada animasi, ca ya, e -e, anjing oh my God. Sini, Jo Jo Sabar, ya, ya. Ini lagi gitu hmm. Eh. Ada apa ah, oh, ini? Apa? Cici, ini nah Pertigaan Tuh -tuh. Nah, Bisa di Ya, ke mana ini kita hai, hai, hai, hai, hai, juice, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Apa ini pencet-pencet nomor? Mungkin mungkin ada nomor. Ada sandi satu, dua, tapi cuma bisa pencet nomor. Wah, tidak bisa. Mau bola, ada yang ada di dalam ruangan, hitung benda yang ada di ruangan. Iya, iya, satu cuma satu ya. benda yang ada di ruangan. itu Nah, kita pilih tinggal tolol oh, kalau ini, ini meja, sama so, kursi, so, apa Oh, aku, kiro, ya aku maksudnya benda yang bisa kita kumpuli oh, gitu. Oh, empat oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lihat pending machine, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mi. Nah, juga ada limo. Oke, okay. wih, pintar pak. Very really smart loh. Kita okay. tidak Eh, bisa bisa Komputer, ATPW tapi nggak bisa diintrek, nggak bisa, nggak bisa. Mungkin, umpamanya, hai, hai, hai, Aku ya. ada Berarti Tidak lagi Insanity, aman, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, boleh, boleh. Nih, nih, nih, nih. Cek, Centerin, centerin. ini sini bodoh. Ini, nih, ini, nih. Belakang nih. Nah, ada harus sikol lagi. Aku ya. Iya, ambil lah. aja. Sabar, sabar, sabar. Cari center buat kau, Cok. Itu di Oh, ini nih. Ada jus, ada jus. Sekolah ada? Alah. Ini, nih. Wih. Ini gelap. Oh, oke. Aku aku ambil dulu, aku ambil dulu. aku drop apa ini pertigaan perempat? Oh, ada di Aman, Shay Aku coba sini, yang dekat sofa Soba ya? Yang tadi anjing Nying hmm. Ini aja? Ambil nah, saja Ambil lah itu hmm. Udah Udah Oh, apalagi ini? Reset kamera Kamera? Berarti oh, CCTV ya? Kan? Ini kali, ruang CCTV. Eh enggak yang ruangan ada dua pintu. Eh tiga, tiga. Ntar coba coba. Wah, barang-barang. Almond milk. Eh, almond milk. Almond Wah, enggak kelihatan apa-apa ini. Oke, okay, center ini. Mana? Nah, nah, Ini nih, ini, ini. doang, ini doang. Okay. Ada center gak ada, gak ada, ada barang. Nah, oh ya, ini nih, ada yang lorong kecil. mau enggak, cobalah. Oh, nah, nah, ada. Wih, coba bentar-bentar. Oh, ada gak kamera, banget. cuy. Ada suara-suara gitu. Ada senter, kali motor ya suara kameranya, oh motor deh, coba-coba, yang ini udah, yang ini belum belum, gelap benar, real, gak ada bareng, bang, yes, berarti maju ini, seni amat sih, nggak kurang, iya belum muncul kali motor. Oh hmm, Terambil-ambil Bentar Almond terlalu aku lumayan banyak Kok udah galak? Wih. ini aja muter ini coy ambil. ambil ambil lu banyak banget almo penuh udah jaga-jaga ga mungkin biar kita nggak mati mah gila <laughs> udah penuh langsung jir baik banget coy ada kamera lagi ada nih kayak ada suara ini suara kamera kamera toh kayak suara ular oh ambil. energi baru. ambil-ambil kau be aku lah ya, kan nih? banyak banget barang gimana ini jauh oh, energi baru lagi aduh, aduh. kita nyala-nyala ini ayo coba aja sini. kemana kau Sampai datar, ini sudah, itu sudah, eh belum? Oh, apa ini? Sudah, oh ini nih, kamera cuy. Oh, oh, uh, kerobar mana oh, anjay oh, bisa dong penuh dong aku oh, stamina nah wuih so, makan makan ini apa snack bar snack bar apa sih yang kayak beng bang, -bang itu ada exit belum bisa dulu oh my god apa apa kita ini harus apa ini hancurin kamera nggak iya kah Iyakah? mungkin cobalah ini ada ventilasi Gue sinari, gue eh, sinari yang bener. Jo, yang ke bawah matamu ke bawah ini. Kamu yang ngalamin, woy anjay santai dong. Waduh, oh, kena bully kita gitu. di sarkas, coy di bully. Pokoknya eh, gue idolanya aja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 ini nih, aku agak ke atasin udah tetep aja ke bawah. Anjing. Hmm. Ya, oh saya ya gue. Apa ya. aku? Woi, anjay, santai dong. Ya, tugas kita menghancurkan kamera. Ayo, Jo, oh, yang tadi gak ya, sih? Oke, nggak tadi, coy. Oke, oh, hancurin oh, sini kamera. Kita aja. ayo, ayo, ayo, ayo, mungkin akan dikejar sesuatu Insan masih naik Ada reset kamera reset okay. dulu 24 hour video surveillance udah. Oh ini depan ini belum Ada sih? Udah udah. Sama aja. udah Ini udah gak sih? Ini udah sih? Sini aja Mana mana Sudah ya? Gak ada isi ya, gak isi. Cuman almond tadi, almond milk ya eh, almond milk Almond water Gak kamera disini gak. ya Hujan, ding Iya dia apa nih cool Gak bisa, anjing Matamu gak Bisa, coy ya, Jangan sampai kelihatan deh ya yakin ya? iya kok gak bisa diukulin? gak bisa emang mingg mingg mingg mingg mingg mingg mingg jow mingg jow jo, jo. apa dia? mingg kue ngapain jalan? aku mau reset kan bisa kiri kanan saat tuh kameranya reset ayo coba kita balik ke ruangan itu apa namanya? yang CCTV, si ceng, si oi sini oi. Ya memang mau ke CCTV. Iya ke sini, bukan ke situ. Sini cok. apa? Sini sini. ruangan ini cok. Coba dulu. Oh. Tuh spoten. Spot top. Ya udah berarti gak ada lagi kali. Coba Jo, oi stop. Tunggu okay. di sana Jo. Jo. Oi tunggu apa? di sini, aku bakal reset kamera. Oke okay, oke okay. Coba ntar interaksi sama pintu exit ini ya Oke okay. Kau tau koi bisa lari kan langsung Ya aman buat kita Saya hanya butuh tombol interaksi Yakin kamu? ya udah Nah nah oke okay, oke okay. Aman aman Oke okay, sebisa mungkin jangan Enggak enggak kue langsung ke pintu exit Coba Oh oke okay, oke okay. Sampai langsung loading nanti Oh iya iya Oke okay, oke okay. nah, Gimana gimana Sampai sekarang aku masuk Kayak tangga hotel Eh gak bisa dong Kenapa? Harus bareng harus bareng Gak bisa sendiri Sejauh ini kau udah kenal Spotted sih Aman lah Jauh ini Oh, uh, tidak, nah. tidak <coughs> sepotong. Cigoh, tidak sepotong. Aman, aman. belum belum sama sekali belum Hati -hati, Duh, aku lupa ada tidak tuh keluar lagi jalannya kemana joo coba Ini coba ke pintu keluar ya oke aku buka pintu keluar ya nah Oh, Oke, oke, oke. Nah. ah uh, Oke. Okay. Oke, okay, aman. Oke, okay, let's go, Joe. Ngapain nah, ngapain? bisa, bisa. Oke, oke. Masuk, masuk. Udah, klik, klik, sabar, sabar. Mana kok? Oh, itu. Aku udah mau. Udah, tanggal hotel, coy. Tanggal hotel. Loh. Nah, Ah, mantap. Gigi. Guys. Waduh, teori menamatkan. Kok, jijik banget. In eh. Eh. Ini gamenya apa namanya? Inside the Backroom bukan sih? Escape sih? Oh iya Escape the Backroom. Wih anjing hotel cu Ih, hotel Barang kita masih ada ada sih masih ada? Masih ada Apa ini? Ada tombol? Wih keras banget Lampu gak sih? Eh tombol cu Bisa mencet Gila. Okay. apa kok Dim? Ini lukisannya ada yang bisa diinteraksi. Aku nak ngelihat lukisan-lukisan dulu. Sabar-sabar. Eh, apa ini? Box spray. Ini ya? Ah, Box spray. Tuh tuh. Ya, okay. Oyin oh, San itu mulai nurun, Ju. nurun. Si okay, Crober nih bong gak sih? Crober bong gak sih? Enggak, pegang aja dulu. Salah satu be ya yang pegang, kau be. Aku udah. Aku udah. Aku nak pegang bug spray. Aku bong Crober nih. Udah udah mudah, sih. Apa, -apa. kok mana? Oh itu. Buru tangga. Di tiap gambar itu ada tombol-tombol itu, tombol lift. Oh, ngerti aku ya. Coba-coba ya apa? Aku udah bisa aku mencet apa? enggak lah ada urutannya itu agak oh oke okay. nih dari yang muda ke tua nah, ini tuh terus ini berarti dari muda ke tua muda ke tua ini oh, yang terakhir ini yang terakhir terakhir yang kakek Malah, wih pintar apa cuy Oh gimana ini? Nah, Ayo ke in kanan. kanan Mantap, sunnah nabi ya Sabar ya. Oh ini nih Ujung dulu coba Ujung Oke okay. oke Periksa periksa Cari center buat kau sih KT, kT. uh Waduh Wah nanti aja Takut <tuk> <tuk tuk> deh ya. Belum ada center Ayo, coba aja dulu kita hmm. mau ini dulu kali ini oke matiin centra gak sih? coba aja eh ini oh. nih wah oh, apa nih? waduh kubu kubu kubu oh, bug spray oh wih bar cuy. apa ini? wah sabun mod jelly oh jelly coba coba infonya apa info? Buat apa itu? Buat sesuatu mungkin. Coba-coba oh. itu kan ngecabar. ada pertamanya. ya? Buat apa? energi banget. Ada Saniti nih. Eh, Saniti, almond Motor lah Oh, bisa dimakan. Wih, <tuh> Saniti kita turun, cok. So. Iya, turun. Ya, aku ke orangnya dulu. Ini ada nih. lompat lari, lompat. Oh, aduh ini oh, tuh. Ini spray dulu, bak spray. Gua nak nge-spray. Iya. Yeah. Amit, amit. Jangan gua dulu. Buat apa ini? Entar, mungkin ada kemungkinan. What? Gives you a temporary speed and stamina boost. Noh. Buat ini. If you feed them, they will reward. Feed apa? Oh. Feed apa? Oh. Snack bar. Tepetuh makanan Siapa? Yeah. Tunggu tunggu Apa dia? Betut Udah bisa di nerek Oh sabun kan? If you kan? feed them they will reward oh, you You know, dong sabun lu no? Wah oh, Wih sabar sabar Aku ada juga nih Apa nih? If you feed them Them tuh siapa? Oh kunci Cucuk ini ada satu lagi nih Eh! Eh! Malam makan, anjing! Lah! GG Orang kan ntar Kepencet ma ke makan, gua kira klik kiri Maaf bang, kepencet Aduh, aku Almond hmm. water Wih, G jadi jelly juga ntar pintu udah bisa deh karena kelek-kelek udah bisa Gak bisa balik lagi nih ya udah eh. bisa eh. loncet waduh Insanity tuh Insanity tuh aduh-aduh aku tunggu ya woi juga aku tunggu, tunggu. seluruh minum lagi hmm, aku nak minum jus coba right jus aku acu waduh oh, sini ya kenapa woih pasan tadi kate iya kena aku makan ini katein nih katein mati kayaknya pas untuk ini kok mana kok mana wadab kok mana sini di luar di luar oh ngomong anjing gue ngapain gue isi kocak. gak apa-apa kunci gak ada lagi nih if you feed them they will reward Cari hmm. apa antu? Min, kunci lagi. Oh, kunci untuk itu kan, doran. Grobar. Mmm, oke. Okay. Oh, ini. Grobar untuk memukul orang-orang. Matamu. Eh. Oh, ini. Wah, Wah, apa? Nice. Ya? Udah udah lagu dong. nggak tenang sih saya. Lah, oh nggak enggak. kira udah sampai. Kayak bau-baunya naik level kita. Pasti ya. Oh iya. Yeah? Monster. Monster. Monster lagi. Nih. Ah. Ayo, mari kita Aduh, coba. Sisig sisi gelap sisi hotelan, cuy. Oh, center center. wah, oh, apa ini? Center center pun. Mana, mana mana. Ini. Aus saja hilang. Ini bisa nah, center lagi Eh, iya. Uh, iya. aduh ngeri banget ya five nya, duh takut sih saya, nggak nggak berani sih saya aja, ini terlalu menyeramkan ini bisa diinteraksi tapi mana ya, kok udah bisa diinteraksi, cuman hmm. jadi bulat-bulat lah eh, ujung aku nih, gembok ya. Eh, oh fuck, Jo, siapa? Sabar, sabar, anjing. Ada orang cu Mimik. Yang monster di basement itu. Sabar, aku minum sanity sanity aku loh. Ya, yeah, kayak udahan dulu aja kita aja. Yakin kah? Yeah, ya, udahan. Oh fuck, nah hell. Nah. Oke okay, guys, terima kasih. Terima kasih. kasih. terlalu takut <tuk> nah, Karena kasih. Karena kasih. Terima terlalu takut kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Waduh cringe, oh, oh cringe udah, Wah, udah nggak tahan sih saya, terlalu menakutkan. Gg guys. Terima kasih telah menonton. Oke kasih telah meluangkan waktu kalian Terima untuk menonton kasih. video ini. Terima kasih banyak. Doakan saya dan menjauh. You sukses you. Success. Piledangke, piledangke. Thank you. Mercy.